Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursahin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ajmain. Amma ba'du. Muka'dimah uh, tidak saya perpanjang lagi. Yang saya hormati. Bapak Lu'an Hamdani dan yang saya hormati, Mr. Bakhtinu Roho dan yang saya sayangi, adik-adik sekalian dan yang tak lupa yang saya hormati, rekan-rekan wakaf milenial. Untuk memulai kelas kita pada malam hari ini, ada baiknya kita membacakan suratul Fatiha. A'u'l-Jubillahi Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu. Baik, untuk memulai kelas pada malam hari ini, saya persilahkan kepada. Mr. Bakti Nungroho kepada Mr. Waktu dan Tempat kami persilahkan. Kami Oke, okay, selamat malam semuanya, adik-adik selamat sore. Untuk ini, sorry, Mister. Oke, okay, uh, untuk hari ini, uh, Mas Bakti ini ya, paling uh, kelasnya nggak lama, gitu ya. Jadi Mas Bati lagi sedang sakit, jadi uh, nanti kelasnya kita apa, selesai di awal nggak apa-apa ya. Tapi, insya Allah materinya Mas Bakti sampaikan semua, ya. Nah, oke, okay, sebelum ini uh, ada yang ini ada yang nggak bisa ini nggak bisa dateng siapa Oh ini ya Nara ya nggak bisa dateng Oke okay. ada Sanja Patan Alexa dan ini ada ini siapa Abdullah Halo halo ada ini siapa Abdullah ya oke okay, oke okay. Oke, okay, nah kita mulai materi kemarin uh, lanjut materi kemarin ya. Adik-adik ya. Kemarin kita belajar apa? What did we learn? Yes. Uh, last meeting, apa yang kita pelajari di pertemuan terakhir? Hewan Ya, yeah, hewan. And also what? Memban. Memban. Memban. Memban membandingkan, membandingkan hewan satu dengan hewan yang hewan yang lain nah coba sekarang mas batu tanya supaya ingat ya oke sekarang ya tarik ya ini ada hewan ya ada hewan singa sama eh, apa itu singa sama hewan apa ini which, which on apa ini hewan apa yang kanan What paus dan ular paus paus ya dan ular oke okay. di nah, ada paus dan ular coba oke okay, paus dan ular oke okay, paus okay, bahasa Inggrisnya apa ada yang tahu how do you say paus in English ada yang tahu Sanza, bahasa Inggrisnya paus apa Sanza? Well, Oke, okay, good. Well, tuh, tuh bisa. ya. Jangan takut ya. Jangan takut jawab ya. Well. Well itu artinya paus. Kalau ular apa? Snack. Snack ya, bukan snack ya. Kalau snack itu yang dimakan itu. Itu snack. Snack ya. Oke, okay. nah sekarang ya perhatikan. Uh, there is a whale. Ya. Ada ini, ada apa? Itu ada whale, ada snake. Kira-kira, kalau ular lebih, apa, uh, ikan paus lebih besar daripada ular. Bagaimana kemarin? Whale, whale is, is bigger, is bigger than snake. Oke, okay, whale is bigger than snake. Bagus ya, ikan paus itu lebih besar daripada ular. Nah, sekarang Alexa loh, ya, Alexa mungkin nggak ini. akan tadi sudah ada ini siapa ya? Abdullah bukan? Yes, Mister. Oke, okay. Abdullah. Uh, there is uh, there is a panda, ya yeah? And also what is what is this animal? What is this? Tiger. Tiger. Okay, good. So, uh, uh, bagaimana bilang fat itu apa? Ge? Gendut atau gemuk, ya gemuk. Oke. Okay. Uh, panda lebih gemuk daripada singa. Kira-kira bagaimana? Panda is faster than tiger. Oke, panda is better than tiger. Oke, okay, okay, good. Kalau misalkan ini, panda lebih pelan daripada ini apa singa, eh, eh, apa macan? Panda is slower than tiger. Oke, okay, good. Panda is slower than tiger. Oke, okay, good. Sekarang uh, tadi Evan juga sudah Alexa lo, oke okay. oke okay, kalau gitu kalau sudah kalau Alexa tidak bisa ini ya coba siapa yang bisa ini oh, ada penerima, berus, pasang, ya. so, ayo, ayo, berus, pasang, Patan, uh, suaranya nggak perlu dinyalakan Fatan ya, anu uh, suaranya Patan, di belakangnya berisik mungkin orang tuanya ya jadi nggak ada ini nanti aja kalau di apa kalau nanti aja kalau ditanya baru dinyalain ya. Oke, okay, uh, ini ada roti buatannya John sama uh, roti buatannya Daisy. Kira-kira buatannya di ini bentuknya kayak gimana nih? Hancur ya, bentuknya ancur ya. Enggak ini nggak enak. Kira-kira buatannya John sama buatannya Daisy lebih bagus mana? Coba uh, yang jawab, yang bisa jawab langsung. John. Ya okay, John, berarti bilangnya gimana? John lebih baik daripada Desi? John. John John is Mr. Dan Dan Daisy Oke, good. Kemudian uh, Sanza coba, Sanza yang ini ya Sanza yang ini, coba Kalau Daisy lebih jelek daripada Punyanya John Gimana? Dc, is lebih jelas apa? kemarin apa? bukan c, be, bukan tapi better worse apa worse c, c c, worse c, c oke, coba diulang lagi, Sanza hmm. Desi is wise Worse Worse Than John Ini ya Kalau lebih baik apa? B? B? Udah lupa ya? Lebih baik B? Better Lebih baik itu better Ya, Kalau lebih jelek Bu? Lebih buruk maksudnya? Worse oh, wow. ah. Oke lu lupa ya? Ini salah satu bentuk yang ini apa bentuknya. Jadi bukan jadi gooder atau better tapi jadinya kalau bagus bad, better ya, kalau jelek worse. Ingat-ingat ya, nanti akan sering keluar ya. Jadi ini jangan apa? Ya di, di, diingat terus, jangan di ini, jangan apa? Jangan lupa nanti repot kalau lupa. Oke, okay, nah uh, sekarang kita masuk materi lagi ya, Mas Bagiang Mas anggap sudah bisa. Nanti kalau ada materi itu, kalau ada materi itu lagi, tinggal diulang lagi sebentar. Gitu ya. Nah sekarang kita bahas ini. Ada yang disebut weather report. Apa maksudnya? Weather report. What does it mean? Cuaca. Cuaca, ya. Cuacanya apa berarti? Weather itu cuaca. Reportnya itu apa? Ada yang bisa lengkapnya bagaimana? Weather report. Apa report itu apa sih? Kan sering kan sering dengar kan ada report gitu kan, laporan. Laporan berarti dibacanya bagaimana? Laporan cuaca. Ya, good, laporan cuaca. Dibacanya dari belakang, ya. Laporan cuaca weather report. Dibacanya dari belakang, ya. Laporan cua cuaca. Oke, sekarang kita akan Belajar raporan cuaca, jadi kita akan menjelaskan bagaimana kondisi cuaca di sekitar kita. Nah, sebelum itu, coba kita lihat gambar ini dulu ya. Di sini ada eh, ini apa? Ada ada surat ya, ada surat kelihatan nggak? Teman-teman di sini ada pertanyaan ini ya. Coba oke, silahkan eh, sanza dibaca coba, sanza. Dibaca yang ini ya, Ayo, gantian nanti, satu satu Dermira. dear dear damira, damira, damira, damira, damira, damira, damira, damira, on holiday in the country okay. It's It's windy, windy and we Fly can fly, can can can we can play, fly fly fly, fly, okay. very fly, fly, very, very very very fly, fly, fly, Very fly, fly, too. Wet? wet too. Okay. It's raining, raining now. Now. It lines every day here, Simon here. and bulan hari, bulan hari, sekarang tadi coba saya ulang ya, bulan hari, ya. hari, bulan we are atau we we're on holiday in the country. Kita holiday itu apa? Libur. Nah liburan, ya. Jadi kita sedang berlibur di apa apa itu sedang berlibur di perkampungan, tahun itu bisa di bisa diartikan perkampungan. Ya terus dijelaskan lagi. It's windy and we can fly our kite. Artinya apa? Windy artinya apa? Ber apa? Ada yang bisa windy? Jadi kata wind. Apa itu wind? halo ada yang bisa win apa win? artinya win apa win halo win artinya an angin angin kalau windy berarti berang. berangin angin so ke kemudian We can fly our kites. Fly apa? Terbang. Bisa terbang. Menerbangkan. Ini menerbangkan ya, bukan terbang. Terbangkan. Ya. And kites. Kemudian, it's very wet too. Apa itu wet? Apa itu wet? basah, basah bagus dan juga cuacanya sangat ba sangat basah ya. terus kemudian it rains every day here ya, bukan hair, tapi apa Sanja bacanya here ya, bukan hair, ya tapi here artinya apa di sini di sini ya, kalau kalau di sini bilangnya come here atau come here Come here. Come here ya, jadi bukan here tapi here, Ingat-ingat ya. Ingat -ingat, ya. Nah. nah, oke, lanjut ya. Jadi kalau it rains every day here artinya apa? Rain itu apa? Hujan. Hujan, hujan. ya berarti it rains every day here berarti ini hujan. Ini hujan yes. setiap setiap hari gitu ya. dan setiap hari kemudian uh, dia bilang uh, ini, ya. dia bilangnya dari Simon dan Stella ke, ke siapa ini, ke Mi? Ra, gitu ya. nah sekarang coba Sanja tadi yang baca Sanza Sanza coba cari dari ini gambarnya yang mana Sanza coba, dari ini gambarnya yang mana ya, kelihatan yang Dari kiri kiri itu mana yang ini ya ingat di sini ada fly our kites kites itu apa sanza apa kites tahu tidak kites enggak bisa kites itu apa layang layang layang layang berangin bisa menerbangkan layang-layang kemudian basah sama hujan kira-kira yang mana yang kiri masa yang enggak eh, yang, ka, yang kanan kanan yang mana kanan ini kanan ini yang mana yang ini kanan mana iya kanan. Yang itu berarti kanan A atas Ayah. gitu loh masa nggak bisa sih, diarah kanan atas sama kanan bawah berarti kanan kanan atas oke okay. Oke, okay. kemudian lanjut ke Abdullah ya. Abdullah silakan baca yang ini ya, yang kanan ini. Yang dari Stella ke dari Mira ke Stella. Coba dibaca ini ya. Dear Stella, I'm on holiday in the mountains. It's cold and it's cold and there there's lots of snow. Look at my snowman. Oke, okay, so I'm a holiday. Bisa diartikan enggak? I am on holiday in the mountains. Artinya apa? Saya Saya lagi liburan ke di, di gunung. Di gunung, bagus. It's cold and there's a lot of snow. Ini apa? Cold apa? Dingin. Dingin, bagus. It's cold and there's a lot of snow. Ada banyak sal salju salju oke okay. kemarin masih ingat ya ada there is sama there are kalau there is pakainya sesuatu yang salju itu snow uh, there is artinya apa there are there is kemarin a ah, ada ya, ada salju maksudnya ini dingin di sini dingin dan banyak sal ada banyak sal salju uh, but mister uh, ya snow salju snow are much why they didn't say it there are. Ya, yeah, snow it's uncountable ya. Snow uh, itu uncountable, Abdullah. Jadi dia tidak bisa di ini tidak bisa di kasih S. Jadi nggak ada snows, itu enggak ada. Jadi dia itu tidak bisa di tidak bisa dihitung. Makanya kalau Uh, yang nggak bisa dihitung itu biasa nanti ya itu nanti kalau di kelas selanjutnya nanti kita belajar ini tapi yang nggak bisa dihitung itu biasanya sifatnya cairan butiran helaian itu nggak bisa dihitung contohnya nasi bahasa inggrisnya apa rice rice kalau ada banyak nasi pakainya apa there are rises gitu nggak boleh ya rice itu nggak ada s-nya karena dia apa uncount uncountable nggak bisa dihitung ya, jadi mau sebanyak apapun bilangnya there there is lots of rice nah ini saya tulis di situ ya di kolom chat ya jadi mau sebanyak apapun bilangnya there is lots of rice karena apa kata bendanya rice-nya itu tidak bisa di tidak bisa dihitung ya, itu nanti ya nanti nanti di kelas selanjutnya kalau sudah pada uji kita akan belajar mana yang bisa dihitung mana yang tidak bisa dihitung oke, okay, menjawab? Abdullah? bisa menjawab? bisa, bisa saya, maksudnya saya bisa menjawab pertanyaannya ini kan, Abdullah kan intinya kalau bendanya itu butiran, cairan kemudian apa itu helayan itu tidak bisa dihitung nah, snow Semuh itu kan dia cairan ya, dia kan cair kalau sebenarnya, cuma membeku, makanya tetap dianggap, apa itu tetap dianggap uncountable, tidak bisa dihitung. nggak apa-apa, ini belum Mas berarti apa, belum Mas berarti jelaskan nanti dijelaskannya di kelas selanjutnya, Oke, ya. oke, okay, uh, okay, okay, kalau sudah lanjut lagi, uh, ini berarti gambarnya yang mana? Astaga. Among this, among this, which one? ada sih. Uh, yang bawah kanan. Bawah kanan, oke, okay, good. So, yeah, it's picture of woods and mountains. Ya yeah, bener, ada gambar gunungnya, kemudian ada coldnya, yeah. gitu ya. Terus, ini dingin, gitu ya. Nanti Mas nanti abis ini dijelaskan, ya. Kemudian uh, tadi Sansa sudah, sekarang patan yang kiri Fatan yuk. Oke, Mr. Dell, Simon, Simon, okay. dear Simon, yeah, dear, bukan? Dear Simon, he, I'm, I'm, um, I'm I'm ho on holiday, I'm on holiday, and uh, at the beach. At the beach, it's hot, hot and, bagus, and, and, sunny. Sunny. and sunny. Bilangnya Lenny, ini dari Lenny. Ya, dari Lenny ke Simon bilangnya, Dia sedang belibur ke beach, ada yang tahu beach apa? Pantai. Pen Pantai, bagus. Kemudian si Lenny bilang, It's hot and sunny. Hot itu apa? Panas, panas, dan, panas. dan terang. Oke, sana itu terang atau terik, boleh. Ya. Oke, Nah, kira-kira gambarnya yang mana? Yang ada di pantai, Mister? Yang ada di pantai, di pantai yang di tengah ya, ya. Oke, bagus. Nah, sekarang coba oh ini uh, terakhir Alexa ya. Alexa, halo. Oke, Alexa mungkin ini. Oke, dibaca saya, saya baca aja ya. Dear grandma and uh, grandma and grandpa artinya apa? Untuk grandma itu apa? Untuk grandma itu siapa? Grandma. Halo? Grandma nenek. itu siapa? Nenek ya, untuk nenek, kalau grandpa ka? kakek. kakek. grandma and grandpa untuk kakek dan nenek. We are on holiday at the lakes with a Lakes itu apa? Danau. Danau atau telaga. Ya. Danau atau telaga. Kemudian, it's cloudy, but I can see a rainbow. Cloudy ada yang tahu? Cloudy? Dari kata cloud. Cloud itu apa? A, awan. Kalau cloudy berarti apa? Uh -huh. Berawan. Berawan, oke. Okay. Lebih cocoknya ada yang ini, ada yang selain berawan apa? Selain berawan, kira-kira yang lain. Men? Mendung. Mendung, ya. cloudy itu boleh berawan, boleh mendung, ya. Lebih cocok mendung karena dia biasanya kalau mendung itu mau mau hujan. I can see a rainbow. Apa? Saya bisa siapa melihat rainbow apa? pelangi pelangi bagus saya bisa melihat pelangi okay. it's really beautiful apa sangat sangat indah sangat indah oke okay. berarti nah, susi yang kirim ya yeah. oke okay. berarti gambarnya yang mana yang mana yang gambarnya jadi sini Jadi ke lima gambar ini eh ke lima gambar ini mana ini yang yeah. Yang bawah, Yang bawah ya, yang ini ya. Oke. Okay. Sekarang ya, kita akan belajar bareng-bareng. Bar -bareng. kita akan belajar cuaca ya. Apa itu cuaca? Bentar. kita <tusuk> ya Dari. Hmm. Sebentar ya, sebentar ya. mau dari terbuka. Oke, bisa kelihatan semuanya? Halo, bisa kelihatan? Semuanya kelihatan. Semuanya? Kelihatan ya. Nah di sini kita akan bicara. Nah uh, dalam bahasa Inggris uh, itu kalau hujan, hujan nah, itu rain ya. Bahasa Inggrisnya apa? Rain itu ada istilah ini kosakata yang kita bisa pakai ada drizzle apa itu drizzle drizzle itu ini ya apa kayak di kayak di grojok gitu ya di air gitu ya itu drizzle shower itu sama itu kayak turun gitu ya ada rain ya ada downpour sama flood nah rain sama downpour itu sama bedanya kalau downpour itu hujan loh le, hujan lebat bilangnya downpour coba ikuti mas bakti downpour downpour nah, downpour itu artinya hujan hujan lebat nah, sekarang selanjutnya uh, ada apa ini tadi cloud tadi apa tadi apa cloud men Mendung, mendung ya, mendung. Clouds itu mendung. Nah mendung itu bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya cloud, uh, cloudy ya, cloudy. Nah, cloudy ya. Nah cloudy itu ada beberapa kosakata yang bisa dipakai. Contohnya itu gloomy. Apa itu gloomy? redup ya. Jadi suasananya redup pakai gloomy. Foggy itu apa? Berka, berkabut nah ya, foggy, overcast itu menutupi, jadi tertutup gitu ya. Nah, kemudian di sini ada cold. Apa tadi cold? Dingin. dingin? Dingin, ya. Cold itu nya, dingin ya. Nah, itu cold itu bisa ada beberapa kosakata yang sering dipakai yaitu hail. Hail itu dingin banget. Sleet itu kepleset ya. Now uh, snow itu apa snow? butir salju. salju ya salju nah ini yang snowflake ini yang butir salju snow itu salju kalau snowflake itu butir-butir salju nah Blizzard ada yang tahu Blizzard Blizzard adalah badai badai sal, sal salju. salju badai salju ya, badai salju itu bahasa Inggrisnya Blizzard nah ada lagi win, apa itu win? Tadi udah loh, kok pada diem sih. Win itu apa? Angin. Angin, angin. oke okay, bagus. Nah angin itu ada kosakata yang bisa sering dipakai itu ada breeze. Breeze itu artinya, ya, breezing itu artinya kayak apa ya? Berangin itu loh, kedinginan. Breeze itu breeze, breeze, uh, breeze itu kayak Kayak itu loh, kayak semilir itu loh bahasa Indonesia-nya. Jadi kalau kalian pergi ini naik motor terus anginnya kena kena muka kalian kan gimana gitu kan? Itu bahasa Inggrisnya breeze. Ya. Jadi kena kena angin gitu ya. Ada blustery itu sama windy. Apa tadi windy? Berang? Angin. Berangin. Nah sama hurricane. Apa itu hurricane? Ada yang tahu hurricane? Angin apa? Hurricane tuh angin tapi angin apa? Angin? Angin apa? Angin. angin? Angin? Bagus angin topan, angin topan atau angin puting beliung itu bahasa Inggrisnya hari Hurricane. Ya. Oke, okay. nah selanjutnya yang bawah ada temperature, temperature tuh ya itu ini ya. Apa jenis-jenis temperatur? Temperatur Apa sih suhu? Ya, suhu, suhu, suhunya. Kalau panas, bahasa Inggrisnya panas apa? Duh, hot, ada. hot. Nah, itu udah ada, tinggal dibaca gitu, kok. Hot ya, panas tuh. Kalau warm itu apa? bedanya hot sama warm apa? warm itu artinya apa? hang? hangat hangat ya kalau panas itu hot kalau warm itu hang? hangat kalau pesen teh di di ini pesen teh di rumah makan kira-kira pesennya yang panas atau yang hangat? apa? yang panas apa yang hangat? pesennya yang ang yang hangat. Jadi warm tea, jadi kalau tehnya hangat berarti warm, warm tea Bukan, kalau es teh apa? Ice, Ice, Ice tea. tea Tapi kalau teh hangat bilangnya warm, warm tea nah, gitu ya. Jadi kalau hot tea itu nanti dikasihnya yang panas, yang panas banget Makanya bilangnya jangan ketuker ya, kalau pesen jangan hot tapi warm ya. okay. Kemudian lanjut ya, ada cool. Cool itu apa? Dingin. Dingin. Cool itu dingin, tapi dinginnya itu enggak terlalu. Bedanya sama, bawahnya itu ada lagi. Cold. Coba ditirukan. Cold. Cold. Ya. Cold. Coba. Cold. Cold. Nah, cold. Ya. Bagus. Ada dehnya belakang ya. Itu artinya dingin, dingin banget cold, nah, itu dingin banget, dinginnya itu kayak dingin di kulkas itu ya. ada yang pernah ini, tangannya dimasukin kulkas gitu. nah itu cold ya. kalau cool itu dingin kayak di puncak, ya. ada yang ini mungkin di Jakarta itu cool, itu dinginnya kayak dingin di puncak, tapi kalau cold itu lebih dingin lagi berarti dia kayak dingin di, di es itu ya, kalau tangannya dimasukin ke, ke, ke, ke kulkas atau lemari es itu biasanya dinginnya itu kan banget ya, nah, itu bahasa Inggrisnya cold nah yang terakhir ada freezing, apa itu freezing? apa itu freezing? dingin? dingin bang? dingin banget ya atau sampai ini sampai sampai membeku itu ya, itu namanya free Freezing, nah, jadi freezing itu dinginnya sampai membe, membeku, ya, jadi kayak itu loh kayak yang di film kartun itu loh ya sampai sampai dingin terus kemudian jadi es itu namanya free freezing coba ya coba ditirukan lagi uh, tirukan Mas Bakti ya hot hot oke okay, good ya jadi uh, bacanya ini apa satu satu satu nafas, sekali, napas hot ya. Terus yang kedua, warm, warm, good, warm artinya apa? Hangat, hangat bagus ya. Cold, uh, sorry, cool, cool dulu, cool, udah terlalu dingin, cool, jadi dingin, dingin biasa gitu ya. Bilangnya terus, kemudian cold, apa itu coba ditirukan, cold. Cold oh, itu mm -hmm. dingin, dingin ini ya dingin tapi dinginnya itu dingin pokas ya, mm -hmm. gitu ya lebih dingin gitu ya. Kalau freezing apa tadi? Membeku. Nah membeku, jadi kayak dinginnya itu sudah apa kalau bahasa Jawanya itu gemeteran, gitu. dingin gemeteran. Oke, kemudian ada. Ini coba yang penting aja, ini ada lightning, apa itu lightning? Lightning. Ki, kilat. Lightning itu ki, kilat. Kilat berarti diteruskan sama tan, thunder. Apa itu thunder? Ada yang tahu thunder apa? Ke Pe, petir. Coba, lightning itu apa? kilat, thunder, petir. Kalau ada pe kalau kalau petir sama kilat, kilat kira-kira kilat dulu apa petir dulu? Kilat dulu. Kilat dulu berarti lightning and then thunder. Ya. Jadi jangan jangan jangan ketuker ya. Kalau suara dulunya itu itu namanya tan thunder, tapi yang ini yang apa yang yang cahayanya itu, yang set itu bilangnya "like light, lightning", ya. jangan ketuker ya. Oke, yang terakhir sudah tahu ya, apa rainbow pelangi? Oke, nah sekarang kita ini ya, pelajari cuaca. Hari ini belajar cuaca. Nah, cuaca bahasa Inggrisnya apa tadi? Masih ingat? Ada yang ingat? Masih ingat? Weather, good weather, weather itu artinya cua, cuaca. Nah, kalau ada pertanyaan, bagaimana cuaca? Cuaca hari ini bagaimana? How is the wet? weather? Nah, Oke, okay. tirukan: How is the weather? How is how is the weather? the weather? Boleh tambahin ini. How is the weather today? Artinya bagaimana cuaca hari bagaimana cuaca hari ini hari ini. How is the weather today? Bagaimana cuaca hari ini? Nah di Indonesia itu ada berapa musim ya? Dua dua pertama musim apa panas musim masa musim panas ayo ada yang lain nggak selain bukan musim panas kalau musim panas itu di, ada empat musim musim di Indonesia itu ada dua berarti apa kalau yang nggak hujan tuh disebut apa yang pas nggak hujan yang ada anginnya terus apa itu apa marau Nah kemarau ya, bukan musim panas tapi musim kemarau, musim kemarau. Bahasa Inggrisnya itu adalah dry sea season. Artinya apa? Dry season. Musim kemarau. Musim kemarau. Bahasa Inggrisnya dry dry season. Nah, ini boleh sambil di ya, sambil dicatat ya. Atau boleh di ini, difoto. Semua yang udah dry uy, uy. Kemar kemarau ya jadi beda sama musim panas nanti Mas Bakti jelaskan kita tunggu dulu nanti Mas Bakti juga. musim hujan apa berarti lawan katanya musim musim hujan apa uh, Abdullah mungkin tahu Halo Abdullah Kalau musim panas, musim kemarau tuh dry season. Kalau lawannya apa? Hujan, bahasa Inggrisnya apa? Rainy season. Rainy, rainy season. Atau rain season atau raining season itu boleh. Yang jelas artinya adalah musim, musim peng, penghujan. Artinya musim penghujan. Nah sekarang ini musim apa? Sekarang sudah masuk musim penghujan. Musim penghujan ya, nah berarti uh, ini atau musim uh, intinya musim panas, uh, musim kemarau itu disebutnya dry season. Kalau musim hujan itu disebutnya rainy season. Nah sekarang Mas Batu tanya ya, kalau musim kemarau itu su, cua, cuacanya kayak gimana? Pakai bahasa bahasa Indonesia dulu. Panas. Panas, panas berarti hot hot bagus kemudian lanjut selain panas apa kalau musim kemarau itu cuacanya gimana Bunga. berbunga Apa yang berbunga masa cuacanya berbunga itu tumbuhannya mungkin berbunga kita bicara cuaca ya cuaca oke selain panas apa kira-kira yang -kira? lain kalau berbunga itu tanamannya tapi kalau cuacanya kan enggak gitu ya cuacanya gimana kalau musim panas tuh Panas, uh, kalau musim kemarau, panas, lain panas apa? Berang, berangin. Berangin apa, wind? Halo? Halo? Windy. Windy ya, windy ya. So, itu berang, berangin ya. Oke. Okay. Ada yang pernah main layang-layang? Ada yang pernah? Fatan uh, uh. pernah, ya. Kalau eh, main layang-layang kenapa? Get... Kenapa <laughs> apa? <Kenapa, Patan? laughs> oke, Fatan ini ya, di belakangnya sangat sangat berisik ya. Gak apa Mas Kalau Mas Bak nggak apa-apa ya. Uh, oke. Okay. Uh, kalau main layang-layang itu mainnya di musim kemarau atau di musim hujan? musim kemarau musim kemarau Mark. karena kalau main layang-layang itu perlu ang perlu angin. angin makanya musim musim kemarau itu disebut, apa banyak anginnya atau atau bilangnya wind windy berangin nah, apalagi selain ini yuk. panas berangin gimana kalian jarang keluar rumah ya selain panas berangin apalagi kira-kira Bahasa Indonesia dulu aja, enggak perlu bahasa Inggris. Nanti di Inggriskan Mas Bakti. Panas, berangin. Kalau tadi Mas Bakti bilang terik matahari apa bahasa Inggrisnya? Terik. Sun, Sunny, ya, artinya terik. Ya, Maksudnya mataharinya itu terik. Ya. Oke, selain panas, berangin, terik apa? Kalau musim kemarau aduh kalian jarang jarang main di luar rumah ya sekarang ya anak sekarang jarang main di luar rumah ya ayo coba kalau musim ini apa satu aja coba satu aja Mas tapi pengen ini bahasa Indonesia aja nggak perlu bahasa Inggris panas hujan terus apa angin terus apa masa dingin masa diingin musim musim kemarau masa musim kemarau dingin kalau tadi apa aduh ini pada ini ya uh, kalau hangat itu apa tadi bisa inggrisnya And Wow. wow. Oke, okay, warm ya. Warm. Oke, okay, Fatan, kalau setelah uh, bicara di sini ya, di mute ya. Soalnya suara suara ini suara belakangnya itu ramai sekali. Warm. Nah, warm itu artinya hangat. Nah, ini ya, kalau musim panas itu cuacanya hangat, pan panas, anginnya banyak, berangin terik sama ang, anget anget, anget gitu ya kalau bisa hangat. Oke. Okay. nah sekarang selanjutnya kalau musim hujan tuh kayak gimana coba, ada yang bisa nggak? silahkan yuk, ngomong pakai bahasa Indonesia dulu. nanti di, di bantu Mas Bakti, tadi kan udah kan diajarin apa, tadi udah diajarin dingin, terus petir kilat. tadi kan udah semua toh coba lighting dingin-dingin. Dingin apa dingin? Cold. Cold ya, cool. atau cool? Boleh dua-duanya boleh ya. Terus tadi ini apa? Kilat, banyak kilatnya. Bilangnya apa tadi? Lightning. Lightning ya, bukan lighting ya, tapi light lighting Artinya kilat ya. Berawan. Berawan bagus, cloud. Apa berawan? Cloud. Cloud. udah lupa ya ada yang bisa berawan tadi apa Cloud Cloudy Cloudy bagus ya Cloudy ya. Cloudy itu artinya berat berawan host Lightning Cloudy kalau sudah kilat setelah kilat apa setelah ada kilat biasanya ada apa Oh, jadi ini sih kalau kalau ada kilat terus kemudian ada apa biasanya yang bunyi itu loh. petir petir petir, petir bisa inggrisnya apa tadi udah lupa thunder thunder kalian tuh malu-malu sebenarnya bisa ayo selain itu yo ini banyak ya kalau musim hujan tuh banyak yang terjadi selain dingin banyak petir banyak kilat terus berawan apalagi lagi Kalau ini apa? Kalau hujan apa bahasa Inggris ya? Kalau it's banyak hujan rain. gitu. Bagus. It's rain. it's rain. Rain itu artinya hu? hujan. Nah, terus tadi kalau Mas Bakti bilang hujannya lebat atau hujan jadis banget, bilangnya apa selain rain? Mas ingat ya tadi. Mas Bakti suruh bilang, suruh apa? Suruh melangin. depannya D. Downpour. Bagus. Downpour. Itu artinya hujan apa? Hujan le? Hujan lebat. Hujan lebat. Jadi hujannya itu apa itu hujannya itu ini, apa? E, istilahnya itu sudah sudah deras banget, basah kuyup Terus apa lagi? Selain selain hujan petir kilat, berawan, hujan terus apalagi kalau musim hujan tuh. Kira-kira kalau habis hujan gimana? Kondisinya. Kira-kira kering atau basah? Basah. Basah, basah bahasa Inggrisnya? Wet. Wet, bukan wet tapi wet. Sama kalau musim kemarau berarti kering. Kering bahasa Inggrisnya? Dry. Dry itu kering. Nah ini makanya dry season artinya musim yang ke kering, musim kemarau tuh. Ya, dry itu artinya kering. Jadi musim kering. Kalau dalam bahasa Indonesia musim kemarau, musim kemarau. Nah ini ya wet. Oke, okay. ada thundercloud di downpour wet. Nah ini dulu ya. Nah ini kalau kalian dijelaskan bagaimana cuaca hari ini, terjawabnya hari ini basah. Bagaimana? today is Today is, jawabannya gimana? Today is, wet. Good, today is wet. Ya, jadi kalau ada pertanyaan kayak gini, how is the weather? Boleh dijawab. Today is, is wet. Artinya hari ini bah, basah. Kalau sangat basah gimana? Today is very, very wet. very, wet, very, very, itu artinya sangat, gitu ya. artinya sangat. very, is very, very, hari ini itu basah, basah banget, very, very, very, very, very, very, very, very, very, saya tanya ya, very, ya, very, ya, ya. saya pengen tanya ya, sini very, ya, very, very, ya very, di very, di very, di Uh, Abdullah, Abdullah, how is the weather today? The Weather today is rainy. Okay, the weather today is rainy. Oke okay, good. Ya, yeah. boleh. Ini kalau the weather today itu malah lebih malah lebih lengkap. Jadi gini, the weather the weather, weather today is very uh, apa tadi, rainy ya, hujan ya. Oke, okay, boleh ya. Inspiri Rainy, boleh ya. Jadi, oke, okay. kemudian saya tanya ke Sanja, Sanja, how is the weather today in your city? Di kotanya Sanja. Diajak, bagaimana the weather? The weather today is dark. Is apa? Dark. Is dark. Apa? Dark. Dark, coba ditulis. D A R K. D A R K. Yes. D -R -K itu oh, gelap gitu ya. Berarti apa? Cloud. Cloudy. Cloudy berawan, mendung jadi ke ge, jadi gelap. Nah, kalau kalau gelap itu bukan ini ya. Gelap itu ini apa? E, situasi ini apa kondisinya. Tapi yang lebih cocok bilangnya bukan dark tapi is very cloud. Cloudy karena men, mendung ya karena mendung jadi ke gelap gitu kan ya saya iya yeah. makanya bilangnya today is cloudy hari ini mendung atau gelap gelap karena mendung ya oke okay. nah kemudian Patin uh, Patin Patan uh, how is the weather today Patan rain um, berarti gimana The weather today coba The weather today is is rain. re, rainy rainy gitu ya ini gitu ya is rainy ya artinya hujan oke okay, gitu ya jadi ini musimnya ini kondisi cuacanya ada panas ada berawan ada apa tadi Sunny apa Sunny apa tadi Sunny ayo ah terik hari maksudnya itu suasananya terik sumuh itu panas gitu ya warm apa warm tadi apa warm hang hangat nah dry apa ke kering ada cold the lightning thunder cloudy rainy downpour apa tadi downpour hujan lebat Ya, terus kemudian ada wet. Apa itu wet? Apa? Basah. Ya. Basah itu wet. Oke. Okay. Nah sekarang ini cuaca di, uh, di Indonesia itu cuacanya ada apa? Ada dua musim ya. Ada musim kemarau sama musim hujan. Hmm. Nah sekarang kita coba belajar musim yang lain. Musim empat, musim yang negara yang empat musim pertama ada musim-musim se musim semi disebutnya spring, itu artinya musim-musim semi. musim semi. Kemudian setelah itu ada yang tahu hai, musim semi bahasa Inggrisnya Indonesianya dulu ya. Musim semi. Nah. Kemudian musim gugur. Kemudian musim dingin. Sama selain ini sebelum musim gugur tuh musim panas. Panas. Coba. Jadi gini ya, teman-teman ya. Kalau dalam di ada yang pernah di luar negeri, ada yang pernah ke negara empat musim? Siapa? Ada yang pernah? Ada yang pernah ke Eropa gitu pernah? Saya miss. Oh, Alexa pernah? Pernah. Kemana? Alexa kemana? Pernah? Pernah musim pantai, musim gugur, sama musim salju. Kemana Alexa? Waktu itu kemana? waktu itu masih empat musim pernah aku pergi. Iya kemana? Tempatnya? Tempatnya kemana? Negaranya apa gitu? Di Singapura. Singapura, masa ini Singapura ini ya, Singapura tuh mirip Indonesia ya, belum empat musim ya, tiga musim saja ya. Singapura itu tiga uh, negara subtropis, jadi dia tropis dua musim, tapi sebelum musim itu di dekat, Janu di, apa, di dekat Desember itu bisa dingin banget. itu okay, ya, itu namanya, yeah. uh, ini apa negara subtropis, jadi belum tropis, belum empat musim jadi di tengah-tengahnya ya, kalau nggak salah ya, bar Singapura itu kalau nggak salah dua musim deh. kalau nggak salah coba ya apa -apa. Nah negara empat musim teman-teman itu dimulai dari musim semi dulu ya. Waktu musim semi itu bunga-bunga itu pada apa pada Bermekar. bermekaran jadi tumbuh ya dibilangnya itu spring ya, spring spring itu musim semi Tumbuhannya, bunganya itu tumbuh. Setelah bunga tumbuh, disebut musim panas. Yang musim panas ini biasanya musim yang apa pohon-pohon itu sudah ini, sudah dewasa semua, sudah besar besar, gitu ya. Jadi disebutnya apa kalau musim panas? Sa, sa, sam, summer. Musim panas itu bahasa Inggrisnya sam summer ya. Coba diikuti Mas Bakti. Summer. summer. itu artinya musim. semi. Bukan musim semi, musim, Pak. Musim panas. Ya, kalau musim semi itu spring, ya. jadi jangan ketuk jadi jangan tertukar ya. Nah, kemudian setelah tumbuhan itu besar, kemudian Tumbuhan itu daunnya gugur, gu, makanya disebut musim gugur. Gu, Kalau kalian pergi ke Jepang ya, atau ke Eropa mungkin itu kan ada yang daunnya jatuh semua itu loh ya. Yang daunnya jatuh semua itu disebutnya musim gugur. Gu, Bahasa Inggrisnya itu adalah fall. Ya, fall. Fall itu artinya musim apa? Musim Musim apa? Aduh, kalau oh, nggak ada yang jawab, aduh. Musim gugur, musim gugur, ya itu fall, ya. Atau juga disebut apa ini? Oh, autumn. Autumn. Autumn itu uh, sinonim dari fall, ya. Jadi kalau fall itu uh, Biasanya orang Amerika bilangnya fall atau musim gugur. Kalau orang orang Inggris ya itu bilangnya autumn. Ini sama. Kalau ada fall sama autumn itu sama. Artinya musim musim apa? Musim musim, gu, musim gugur. Ya, musim gugur. Jadi urutannya ingat tumbuhan itu. Ya, tumbuhan itu bersemi dulu, ya. Setelah semi, tumbuhan itu kemudian sudah sudah besar. Cuacanya panas gitu, jadi bilangnya sah summer. Nah, setelah itu tumbuhan itu daun-daunnya ron rontok, ya. Daun-daunnya rontok. Nah, setelah daun-daun itu rontok, masuklah musim dingin. Nah, musim dingin disebut apa? Ada tahu musim dingin yang ada saljunya itu win? Win, win, win, win, win, win, win, win, win, win, win, win, win, itu bermekaran. win, ya, win, daun win, win, pohon win, itu win, win, win, win, win, win, win, win, win, win, win, win, win, win, win, win, win, win, Istilahnya itu semakin ini, semakin semakin besar. Ya, makanya disebutnya musim panas. Apa itu sa? Summer. Ya. Nah setelah musim panas, daun-daunnya gu, gugur, pohonnya itu gugur. Makanya disebut apa? Musim gugur. Bahasa Inggrisnya apa? Fall. Coba diikuti. Fall. Fall. Nah, fall. Ya, itu artinya musim gugur. Jadi daun-daun itu gugur. Bu, nah, setelah daun-daun gugur, -daun masuklah musim sal salju atau musim di, musim dingin. Nah, setelah musim dingin selesai, balik lagi ke tanaman itu tumbuhlah, tumbuh lagi gitu. Terus kemudian rontok lagi, rontok lagi terus kemudian dingin lagi, balik lagi ke apa? Tumbuh lagi gitu. Jadi muter-muter gini ya urutannya seperti I, ini, ya. Jadi ada spring, apa itu spring? Musim se, musim semi, musim pa, musim panas, sa, summer, summer, musim gugur, fall, fall, musim dingin, winter, dingin. Okay, winter. Jadi urutannya seperti itu ya. Jadi negara empat musim itu merujuk ke apa? apa? Kondisi alamnya. Ya, jadi kalau di Indonesia kan alamnya ini ya, cuma ada musim kemarau sama musim hujan. Kalau di negara empat musim itu ada ini. Ya. Kalau Singapura itu Alexa itu masih dua musim ya, itu belum empat musim. Ya, kalau empat musim itu di Jepang, di apa itu di Eropa, Amerika. Ya, di Amerika gitu. Ya. Itu negara empat empat musim. Ya. Oke, okay. nah jadi ini ya, nah teman-teman berarti musim kemarau sama musim panas itu beda atau sama beda-beda ya makanya kalau ada ada pertanyaan musim kemarau bahasa Inggrisnya apa bukan summer ya tapi dry dry season ya, kalau summer itu untuk negara yang empat Empat musim, 4, 4 musim. musim. Ya, jadi dibedakan antara musim panas dan musim, kema, musim kemarau karena beda. Kalau musim panas di, di Amerika, di negara-negara empat -negara musim itu kadang tidak ada anginnya, jadi panas saja, panas, enggak ada anginnya, panas toh. Oke, okay. nah, oke okay, lanjut ya. Nah, sekarang tadi sudah coba kita ini lanjut ke sini ya ini ini silakan dicatat silakan difoto ya nanti kalau nggak lihat video ini lagi boleh nah kalau ada ini kalau hari ini how is the weather today bagaimanakah suasana apa ini bagaimanakah cuaca hari ini ini, ini. Hari ini. nah but, kalau terus gimana kalau nanya Bagaimana kalau nanya bagaimana cuaca besok? Eh besok bagaimana cuaca kemarin? Ada yang tahu bagaimana? Bagaimana cuaca kemarin? Bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu kemarin? Yes, yesterday, yesterday ya yesterday. Nah kalau yesterday itu bukan pakai is lagi tapi pakai was berarti how was the weather yesterday artinya apa bagaimana cuaca kemarin nah, dijawabnya the weather yesterday was misalkan windy artinya bagaimana cuaca hari kemarin apa? Hidi apa? Saya enggak akan ini loh. Enggak akan melanjutkan kalau nggak jawab lah. Bindi apa? Berangin. Berangin. dijawab ya. Kalau nggak dijawab nanti ya percuma toh. Nah, intinya kalau ini itu untuk dijawab hari ini. Nah, okay, today itu artinya apa? Hari hari ini. Ya? Pakainya, bu, pakainya is. Ya? How is the weather today? Ya? is the weather today? Bukan pakai is ya. Tapi kalau kemarin, Pakainya, yesterday, Pakainya itu bukan is, Tapi apa ini? Was. Was. Ya, was. Was nah jawabnya ini the weather yesterday was windy hari cuaca hari kemarin berang berangin ya, jadi kalau yang ini jawabnya pakai is. kalau yang ini jawabnya pakai apa ini cuacanya gimana west west bukan west west ikuti mas bakti west, west. Wes, yaitu dijawabnya wes. Jadi bukan pakai IS, tapi pakai tapi pakai wes. Oke, okay. benar ya. Kita kita ke buku sebentar. Contoh di bukunya sudah ada. Ini ada beberapa ya. Kalau yang A ini apa kira-kira? Apa ini A? Musim panas. Hmm, bukan musimnya ini loh. Yang situasinya ini loh apa ini? Hmm. Ini apa? pokoknya sampai belok ini loh. Coba lihat. Apa berarti? Windy. Good. windy ya, bagus ya karena berangin ya, berangin sampai belok gitu Sampai isinya belok tuh. Apa? sampai apa pohonnya eh, belok. Kalau yang B ini apa kira-kira? Snow? Snowing. Snowing. Yes, Artinya ini apa? Eh, apa itu uh, turun turun salju gitu ya? Turun salju itu bahasa Inggrisnya snowing. Uh, uh. Oke. Okay. C ini apa ini C? Kira-kira apa ini? Ada yang tahu? Ini kira-kira suasanya gimana ya? Dia apa ini? Kira-kira ini musim apa ini? Gelap kan ya? Cloudy. Ya cloudy boleh karena gelap berawan. Dibilangnya cloud, cloudy boleh ya. Berawan. Jadi karena berawan tuh lihat awannya tebel banget tuh kan? Jadi sinar mataharinya enggak nggak kelihatan. Bagus ya. Cloudy. Kalau yang D ini apa? Wet. Hmm, wet. Hujan. Hujan ya, lebih cocoknya raining. hujan ya. Kalau wet itu setelah hujan. Nah, setelah hujan itu bilangnya wet. Kalau pas hujan bilangnya apa? Ray Rain. Raining, ya. Berarti jawabnya it's it's raining, ya. Ini hu, hujan. Nah, yang raining. e apa? Fani. Okay, fani. ini apa? Sunny. Sunny. Bagus bukan sani. Artinya apa? Artinya ber-bukan ah, berawal, tapi terik mata hari Artinya terang banget mataharinya itu sampai terik ya sampai bikin panas. Itu namanya sani. Bersinar sinar mataharinya itu terang banget. Nah, nah di sini ada ini ya, ada dua kondisi. Nah, sekarang Mas Babi tanya apa tadi yesterday tadi apa kemarin kemarin kemudian ini tuh today today itu apa hari ini hari ini nah sekarang kemarin ini cuacanya bagaimana ini coba dijelaskan hujan-hujan pakai bahasa Inggris coba rey training apa lagi selain raining ada banyak toh. ini ada, ada airnya banyak berarti gimana it's it raining Rain, raining itu apa lagi? Apa basah tadi apa basah apa bahasa Inggrisnya? Halo, ada yang ini Nyimak, apa coba basah? Depannya w, depannya w. Wet. Ah, wet ya. Bagus, basah hmm. wet, raining wet, terus apa lagi? Itu ada mendungnya hitam banget tuh. Gimana tuh bilangnya? Cloudy. Bagus cloudy ya. It's cloudy berarti cuaca kemarin itu cloudy, mm -hmm. wet ya mendung sama hu hujan. Nah, jadi cuacanya itu. Nah, kalau yang mm -hmm. ini hari ini itu bagaimana? Today itu apa? Today itu hari hari ini. Nah, hari ini tuh bagaimana ini? Bagaimana itu hari ini tuh? Cuacanya gimana itu? Panas berarti bagaimana? It's hot. It's hot. Tuh, lihat dia sampai keringat, keringetan tuh pakai jaket sampai keringetan. Berarti kan hot? Selain hot, apa lagi? Lihat cahayanya sampai masuk rumah. Apa tadi cahayanya masuk rumah? tadi? loh, Cah cahaya tadi apa? Mataharinya terang sekali. Tadi bahasa Inggrisnya apa? Sani, Sani, oke, Sani, artinya terang, ya, terang atau uh, ini apa terik matahari boleh, terik matahari itu kan terik banget, ya, terik terik, <tuh> artinya uh, apa, um, artinya terik ya. Nah, sekarang ya today sama ya seperti. Nah, nanti so. Uh, balik lagi ke sini, balik lagi ke materinya was waktu tadi. Kalau menjelaskan kemarin, ya itu menggunakan uh, was yang ini. Misalkan the weather yesterday was windy. Tapi kalau hari ini pakainya apa? Is. Is. Ya. Jadi bukan bukan pakai is lagi, tapi pakainya was kalau kemarin. Ya. Contoh lagi misalnya. Kalau di buku pertanyaannya kayak gini, kalau di buku ya. Kalau di buku pertanyaannya gini, yang ini ya, yang hari ini ya. Kalau yang hari ini di buku pertanyaannya gini. What is... Ini dibacanya bagaimana? What is the weather like? like? Bagus. What is the weather like? Itu sama. Bagaimana cuaca? Bagaimana? Kalau seperti ini, ini artinya bagaimana cuaca hari hari ini. Kalau yang ini bagaimanakah cuaca? Cuacanya? Gimana cuacanya? gitu kalau yang ini ya, what weather? What is the weather like? Itu sama seperti ini. Ya, sama ya. Jadi kalau ada pertanyaan gini nggak usah bingung. Kalau misalkan hari ini uh, apa itu berawan? Bahasa Inggrisnya bagaimana? Today, today, we, we, the weather today, gitu ya. The weather today, today is apa? Apa ini berawan? Mendung? Apa? Cloudy, cloudy, bagus. Is cloudy. cloudy. The weather today is cloudy. Cuaca hari ini itu berat berawan atau mendung. Nah, kalau kemarin, nah yang ini, yang ini, kalau ada pertanyaan gini, what was the weather Jawabannya, bagaimana? Yesterday the weather yesterday. Nah, ini ya yesterday. Kalau yang ini yang kemarin ini ya, yang yang tadi pakainya today ya. Ini ya, kalau yang ini nih, what was the weather yesterday? Jawabannya the weather yesterday. Cuaca kemarin panas. itu bagaimana? The weather yesterday, ada yang mau angkat? Was. was? Bagus. Panas, hot. Good, good. was hot, ya. Jadi bukan lagi pakai is, tapi pakai was. Was bukan was, bukan was, pakainya was, gitu aja ya. Gak usah repot, coba ikuti was. Was. Nah udah, gak repot, gak usah was, was, was, apa? was gitu aja, was, gitu aja udah ya. Jadi kalau ditanya kemarin itu jawabnya. WES. Jadi WES itu dipakai untuk sesuatu yang sudah sudah selesai. Nah kalau kayak gini pertanyaannya. Oke sekarang last Sunday itu apa? Sunday bahasa Inggrisnya apa? Sunday itu apa? Hari apa? Sunday hari apa yo? Aduh ya Allah. Senin. Sunday masa Senin? Minggu. Minggu. Minggu, minggu ya. Sande itu minggu. Kalau Senin itu man Monday ya. Oke. Okay. Last Sunday berarti hari Minggu kemarin. Kemarin ya berarti kalau What was the weather like last Sunday? Jawabnya adalah The weather apa? Was apa is? Was? Was? Apa? Kalau kemarin kalau itu apa? Uh, apa? Kalau kemarin ini kemarin uh, kalau kemarin basah bagaimana? Uh. Wet. The weather last Sunday was wet. Cuaca hari kemarin, Pak Basah. Terus, kalau misalkan gini, ada pertanyaan begini: "Kalau misalkan gini, bagaimana?" This morning artinya apa? This morning artinya apa? Gini. Pagi. Gini. pagi ini. Pagi ini. Kalau gini, ya ini kalian coba Inggriskan ya. Cuaca pagi ini. Ini. Ini. Apa itu? Perang. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Coba, ada yang bisa nggak? Baca bagi ini. This weather... Uh, the weather... The weather. it. The weather. Uh, the weather... Shining. Bukan shining, tapi apa kalau terang ini, ber, terang bermatahari apa? Hello. Sepertinya gimana? Sunny Sunny Berarti The, the, apa? the weather this morning sunny. is sunny Nah kita belajarnya lengkap ya Bikin kalimat ya The weather This morning is sunny The weather this morning is sunny artinya apa wajah hmm. pagi ini terang nah, Cuaca pagi ini terang ya oke okay. oke okay. nah sekarang ya coba eh uh, ini sekarang kita latihan bareng-bareng ya. Coba uh, hari ini gini, uh, Mas kita bareng-bareng coba menjelaskan cuaca di daerah kita masing-masing. Tapi menjelaskannya bukan cuma ini aja, bukan cuma apa itu, bukan cuma kalimat simpel. Bukannya maksudnya bukan singkat tapi agak-agak panjang. Oke, Langsung meja. Hai, uh, jadi menjelaskan ha cuaca hari ini ya. Jadi, kita latihannya cuaca hari ini dan kemarin. Nah, kalau Mas Bakti cuaca di sini di Jogja sini, the weather today is hot panas, terus kemudian bat, terus kemudian ya bat weather yesterday was nah, coba bat artinya apa ya ta artinya apa? Ta -tapi. tapi, bagus. Artinya gini, cuaca hari ini, cuaca hari ini panas, tapi cuaca kemarin, apa ini, cloudy? Berawan. Berawan bagus ya. Cuaca hari ini cloud uh, Cuaca hari ini panas. Cuaca uh, kemarin itu ber berawan atau mendung, ya nah coba kalian buat seperti ini ya nah coba jelaskan cuaca kalian cuaca di tempat kalian hari ini dan juga kemarin ya, kemarin tuh gimana sekarang tuh gimana nah coba ya nah ingat kalau untuk hari ini pakainya apa apa ini ayo apa ini is is kalau yang kemarin pakainya bukan is tapi was. Was, was. ya yeah, good. Coba ya, ditulis ya. Berarti the weather today is hot. But the weather yesterday was cloudy. Coba dicuaca, di cuaca apa dikerjakan sesuai dengan cuaca di tempat kalian masing-masing. Jadi hari ini dan juga kemarin yeah. mana, gitu ya. Oke, ini silahkan dicontoh ya. Inget ya tapi ini intinya buatlah sesuai cuaca masing-masing kalian Nah lihat kalau yang kemarin kalau yang kemarin pakainya bukan is tapi apa wes wes Oke okay ya Nah silakan dibuat di kolom chat ya Oke okay, silahkan atau mau gini boleh atau mau gini boleh misalkan the weather today is hot and sunny jadi pakai n misalkan jadi maksudnya cuaca hari itu panas dan terang terang terik matahari gitu ya tapi the weather yesterday ya tapi cuaca hari kemarin itu berawan boleh silahkan ditulis Cuaca hari ini dan kemarin. Kalau cuacanya sama ya nggak apa-apa. Cuma tulisannya tadi beda. Nanti dibenar, dibenarkan Mas Bakti. Silahkan ditulis di kolom chat ya. Mas Bakti kasih waktu 5 menit ya. Cuma satu kalimat loh kan, enggak, enggak panjang kan. Oke, silakan. Mister Thank you. Yang lain, ya, coba yang lain. Yang lain, gimana? Ayo. Bersi tubuh. Ayo. Oke, okay, sambil nunggu yang lain ya. Sambil nunggu yang lain ya. Halo Alexa, halo. Alexa. Alexa, ingat, ini sudah benar ya. The weather today is cloudy. Cuaca hari ini berawan. Ber Oke, okay, ini lebih. Cepat. Dilengkapi mas Fakti ya. But, the weather yesterday. Ingat, kalau yesterday itu bukan pakai is, tapi pakainya apa, Alexa? Bukan pakai is tapi pakai apa? I sama s. Bukan, bukan pakai is tapi apa ini loh? Was. Was, ya berarti the weather yesterday was hot and sunny. Jadi bagaimana coba? The weather yesterday. The weather yesterday coba? Yes. Today was hot and sunny. Oke, okay, bagus ya. Jadi kalau yesterday itu tidak pakai is tapi pakai apa? Ini apa ini? Was. Nah, was. Ya, oke okay ya. Bisa ya. Kalau today pakainya is tapi kalau kemarin atau yesterday pakainya yes. was. Oke, okay, bagus Alexa. Okay. Lanjut. Uh ini Sanza lo. Sanza Ya, mister. Nah, Sanza sudah benar ya, Sanza. Coba yang kurang dari Sanza itu adalah hook ini bukan rain rain. Rain itu hujan ya. Berarti today was rainy, artinya hujan. Ber, apa gerimis atau hujan ya. Bukan rain tapi rainy ya. Oke, okay, bisa, bisa dipahami ya? Bisa. Pat, ya. apa tadi Pat? Tapi. Tapi, gus. Terus kalau yesterday pasangannya is atau was? Was. Oke. Oke, bagus ya. Sudah bisa, Samza. Kemudian lanjut. Oke. Okay. Ini ada, ini sudah. Abdullah sudah. The weather today is rainy, bagus. The weather yesterday was rainy, oke, okay. because I live in Bogor. oke, okay. good, that's good reason ya. Ya, memang seperti itu ya. Kalau di, kalau di Bogor mau hujan terus boleh, berarti kalau misalkan gini boleh nggak? Abdullah, uh, the weather today and yesterday. Oh, yes. ah, siapa ini? Fatan. oh, the weather today is rainy weather today and yesterday is rainy. ini gitu bisa enggak? Abdullah Bisa, bisa. Bisa ya. Oke, okay, good. Jadi kalau dijadikan satu seperti itu. Oke, okay, ya. Nah, ini pakai tapi, nah ini Sanja, saya sama apa sama Alexa pakai bat karena cuacanya B, beda. Hari kemarin sama hari ini beda. Tapi kalau cuacanya sama enggak perlu pakai enggak perlu pakai bad ya karena cuacanya sah, sama sama-sama hujan Boleh gitu ya. tadi the weather today and yesterday is rainy gitu enggak pas. Enggak masalah. Tapi Kak yang jelas kalau yesterday-nya itu pakainya was ya, karena cuaca kemarin. Oke, Fatan? Ini. Oke, ini Fatan sudah. Oke. The weather today is rainy. Raining ya, rainy ya, rainy ya. And the weather yesterday is rain. Rainy ya, bukan raining ya, tapi rainy. Oke, okay. uh, Matan. Kalau yesterday pasangannya apa? Puas. Pasangannya bos ya, tapi kalau itu padanya is ya. Oke. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, okay, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu hari Jumat ya. Uh, Tutup dulu. Ini mungkin Alexa sudah malam di sana, Mas Bakti tutup dulu. Terima kasih sudah datang. Jangan lupa datang lagi. Nah nanti kalau ini ya, kalau kelas atas ujian, ya kelas kelas dewasa ujian nanti kalian libur dulu ya. Libur dulu ya. Nanti Mas Bakti fokus ini menguji kelas kelas dewasa, gitu ya. Oke sampai sini dulu, Mas Bakti tutup. Selamat malam ya, selamat istirahat, sampai ketemu hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.